Hai hai hai. Welcome back to my channel ya best. Kembali lagi sama gue di sini. Bapak ya, semua di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas tentang dunia slot Oke, okay, kembali lagi sama gue yang pastinya seperti biasa ya. Di sini gue bakal sharing sekalian tentang pola slot gacor, info slot gacor atau bocoran slot gacor hari ini. ya pastinya dengan bawa modal receh ya dan kali ini gue permain di Starlight Princess dengan bawa modal Rp 41.000 ya Di sini gue langsung start di batal 2.400 2.400 guys ya sedikit lebih uh, berangnya gitu ya lumayan ya kan dan ya mudah-mudahan hari ini gue bisa dapetin profit anu cakep banget nih gasol lagi princess kasihan mantap-mantap ya guys ya Oke, ini lumayan banget ya. 15.000 dikali 30. Ah, untuk tuan wayang, saya merasa 478.000 yang dia dapatkan. Di pemanasan kali ini ya, kita pemanasan-pemanasan dulu, dan hasilnya memang mantap sekali ya, guys. Ya, keren banget. Oke, sebelum kita lanjut ke gamenya, yang pastinya buat kalian nih, ya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar ya coba sini buat kalian semua makin videonya ya jangan sampai ketinggalan jangan disituin juga nih ya biar kalian uh, dapetin terus ya kabar-kabar atau info-info dari video seputar slot gacornya Oke okay, dan di sini gue bakal ngasih tahu nih di mana tempat bermain gue ya, gue bakal ngasih tahu ya tempat bermain yang tentunya aman dan terpercaya, apalagi situs ini situs yang mudah jackpot ya. Jadi ini memang bener benar rekomend banget buat para slotter mania dan para momen mamen gue tentunya ya. Oke okay, langsung aja di sini gue bermain di situs permen 138 tiga ya, delapan, bermain Gacor, aduh dudu mantep banget ya. ya pastinya ini sih itu bukan kaleng kaleng ya. kalian juga udah kita lihat sendiri. Aduh du dudu -du, bentar, bentar bentar ya desi ya. Di sini gue udah dapetin peristiwanya ya mudah-mudahan enggak bohong ya sayang ya. Oke kita pantau-pantau terlebih dahulu ya sambil kita menunggu hasilnya namanya buat teman-teman semuanya yang udah hadir di sini jangan lupa dibantu supportnya saya dibantu dengan cara klik tombol like comment, subscribe dan share ke banyak-banyaknya supaya channel saya juga semakin berkembang nih pastinya oke lanjut lagi itu Gaspol Remblom ya pokoknya nggak mau rungkat nih gue oke okay. jangan lupa selalu sodiain tapi dan sebat-sebatnya desya biar makin santai-santai aja nih sambil nyuruput-nyuruput kopi ya kan, nyebat juga aduh lebih nikmat banget dan kalau uh, ditambah main di incest ini ya Bisa <guluh> siapa tahu kan ada penerangan-penerangan atau uh, Si mau ngasih gacor-gacornya ya kan Oke okay. Dan setelah buat teman-teman yang mau join ya Di permen 138 nih Linknya udah ada di pin komentar Jadi kalian tinggal klik langsung join sekarang juga Gak usah panggil lama-lama ya Langsung cat cat cat aja nih Oke okay. Aduh-aduh Langsung digasikan tuh? Oke okay, 186.000 yang gue dapatkan di Tristin ini tapi apa-apa karena memang saldo gue sudah bertambah menjadi 600an dari modal 41.000 aja enggak tuh ya gila main aja bisa dapet tinggungan ya ah, di 27.000 Oke okay, kita lanjut lagi ya untuk pola-pola selanjutnya ya di sini gue udah naikin putihnya di 4800 ya kan Ya semoga di putaran ini bisa dapetin profit atau ada tanda-tanda kegacoran ya. Karena kita tuh nggak tahu ya kan, apakah kali ini gue bakal dapetin profit atau merungkat. Oke. Okay. Eh kalian jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi loncengnya ya, guys, ya, agar kalian dapetin notif dari gue setiap hari yang pastinya akan memberikan kalian tentang info pola uh, gacor princess hari ini atau pola hari ini setiap hari ya. Khusus buat kalian yang suka bermain apalagi yang suka bermain modal receh, karena kita itu pemain receh aja ya, guys, ya. Oke, okay, gas pol lagi, guys. Hmm, mam mam, aduh dikasih skip. Lanjut lagi nih, lanjut untuk cepin cepinya. Ya yang pasti di sini gue juga nggak muluk muluk sih ya sebenarnya. Yang penting gue bisa profit, yang penting gue bisa wedeh di game ini ya. Kalau memang gue dikasih JP JP-nya yaitu itu udah rezeki gue ya kan, dan gue nggak mungkin nolak juga ya. sebisa mungkin ya kita meminimalisir kerungkatan ya bukan berarti nggak pernah kerungkat ya guys. semua permainan pasti ada menang kalahnya kok ya jadi ya udahlah sambil kita nikmatin aja dan ya berani bermain pun juga kita berani menerima resikonya oke okay, ya Aduh, ini stuck aja di sini terus nih ya, bestia ya. Aduh, apakah masih bisa ada peningkatan lagi? Ya kita lihat aja sama-sama. Yang pasti buat teman-teman semoga pola-pola uh, yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat, dah ya. uh, info-infonya juga bermanfaat ya kan. Dan pastinya uh, jangan sampai ketinggalan lah ya pokoknya untuk info-info menarik ya seputar suatu yang mungkin bisa membantu kalian ya untuk dapetin oke ya kali ini gue mencoba untuk buy spin lebih dahulu di 240.000 ribu ya mudah-mudahan membuahkan hasil aduh langsung dapetin free si istrinya dong gak bisa bener oke ya dan buat teman-teman yang lagi nonton video ini ya tentunya disclaimer dulu jangan lupa jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk biru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas sih ya jadi bagi kalian yang masih di bawah umur ya gue harap skip aja tapi bagi kalian nih yang udah di atas 18 tahun ya yang udah kelanjur main ya udah bebas-bebas aja ya yang pastinya Hmm, kalian harus bisa mengontrol, makanya di sini gue kasih rekomendasi situs yang mudah jackpot yang kalian mainkan ya, agar kalian mudah juga untuk dapetin cuan cuan. Oke, hai, lagi Aduh Oke sambil kita menunggu untuk hasil akhirnya ya Aku mau ngasih konten buat teman-teman yang udah stay Yang udah setia nemuin gue dari awal sampai akhir nih ya Semua beli permen ya, Jangan lupa get komen. Tentunya di permen 138 Guys yang akan permen jacatnya oke okay. ya di sini lumayan banget dapet improvisennya adu didu didu lagi kali sebelumnya konek wow bulannya juga konek sayang 7200 dikali 30 memang gak tuh ya sensasional wow mungkin habis ini gue gak usah lama-lama ya langsung cabut aja gue mau langsung ini cuan-cuan ini takutnya merungkap ya Mumpung cuan di depan mata jadi gue langsung gasken Gasken aja ya. Tentunya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sini nemenin gue ya. Semoga enjoy, semoga terhibur dan semoga info-info gue bermanfaat untuk kalian. Oke sekian aja video gue ini ya. Gue izin pamit sampai jumpa. Bye.